soal sensus nasional bongkar saja makam bongkarno di belitar bongkar saja makam bongkarno di belitar bongkar saja makam bongkarno di belitar kita hadir di hadapan paduka yang mulia Bung Karno, sang proklamator Republik Indonesia panglima besar revolusi Republik Indonesia yang telah berjuang dengan hati yang suci dan mulia Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45 Alangkah nya kita Sebagai warga bangsa ini Tidak mengayomi Tidak memahami Tentang nilai-nilai sejarah Yang sesungguhnya di dalam era peradaban umat manusia di dunia khususnya bangsa Indonesia pada saat ini saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia dari Papua sampai ke Aceh dari Sabang sampai Merauke marilah kita rapatkan barisan lupakan semua perbedaan khususnya kepada Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, baik MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan khususnya kepada pimpinan-pimpinan partai politik, yang menjadi peserta pemilu beberapa waktu yang lalu. Marilah kita bicara dari hati ke hati, melakukan rekonsiliasi yang strategis tentang bangsa dan negara ini tanpa memilah dan memilih yang sesungguhnya rekonsoliasi substansinya membicarakan hal-hal penting tentang bangsa negara ini baik masa lalu masa kini dan masa depan untuk apa saudara-saudara di Jakarta sana saling menghujat saling mencerca saling memfitnah saling menuduh tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan tidak mencerminkan nilai-nilai moralitas Pancasila di mana setiap insan manusia di Indonesia sudah takdir lahirnya menjadi insan-insan kamil yang harus mencermati, memahami, mengayomi nilai-nilai moral Pancasila itu sendiri Alangkah berdustanya kita sebagai warga bangsa ini di hadapan kita masih jumeneng, masih duduk, masih tegar, masih cerdas, masih awas, masih di dalam memori yang normal beliau tidak pernah melupakan nilai-nilai historis perjuangan bangsa ini. Jangan, jangan lupa jangan lupa jasmerah. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah Bahkan Sejarah akan menanggalkan sejarah Bahkan menanggalkan sejarah Karena sejarah yang ada pada saat ini Masihlah kelabu Saya mengajak Seluruh pihak Khususnya kepada keluarga besar Bung Karno Dimanapun berada Agar mencermati statement saya saat ini Marilah Saudara-saudara bersatu padu Lupakan semua perbedaan, lupakan semua hal-hal yang tidak penting, yang hey, tidak pernah kalahku. Anak aku masih hidup, aku masih sak, aku bisa sikat kalian, duduk balas kalian, jadi ketikus berpolitik. Saudara-saudara, ini yang kedua kali saya menyampaikan himbauan. Kepada saudara-saudara saya Yang sedang memangku jabatan strategis Baik secara formal ataupun informal Di Republik Indonesia Tolong Berbuat Berkarya dengan hati nuran Dengan kecerdasan Bukan dengan emosional Saling menyalahi Ketika kita tidak mampu menyelesaikan hal-hal yang penting untuk bangsa ini Datanglah saudara-saudara kemarin Bertanya Ada apa dengan bangsa ini Sudah 74 tahun kita merdeka Tetapi kita masih jalan di tempat Terhimpit dengan persoalan ekonomi Terhimpit dengan persoalan hutang piutang negara Terhimpit dengan persoalan sosial ekonomi masyarakat Harga-harga yang tidak stabil Situasi moneter yang tidak menentu Gejolak global ekonomi dunia Yang sudah menghantui Kehidupan umat manusia di seluruh belahan dunia Saya ingin mempertegaskan kembali Mari kita duduk bersama Menyatukan derap langkah Bicara dari hati ke hati Baik dari pimpinan pusat Kepala negara Kepala pemerintahan Ketua lembaga-lembaga strategis negara Untuk apa? Kita mendiskusikan hal-hal yang sepele Hal-hal yang tidak penting Marilah kita menyatukan diri Menyamakan persepsi dan derap langkah kita ke depan Saling bergandengan, bergotong royong, Menegakkan demokrasi yang benar Yaitu demokrasi Pancasila Bukan demokrasi liberalis yang berorientasi kepada komersialisasi, kapitalisme, bahkan transaksional Sehingga carut-marut perpolitikan nasional dapat segera kita redam Kita akhiri dengan secara konsensus bersama Rekonsoliasi yang saya maksud disini Marilah kita bicara sesuai dengan data dan fakta yang ada Bagaimana nasibnya seorang sang proklamator yang selama ini telah diketahui oleh masyarakat bahwa beliau telah wafat, tapi pada saat yang sama saya ingin sampaikan, beliau tidak sudi menyampaikan. Beliau mengawasi perilaku tindakan kita semua sebagai anak cucunya beliau, sebagai kader-kader bangsa. Sekali lagi saya mohon dengan sangat dan hormat, marilah kita membuka diri. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih Bersatu dalam satu wadah nasional, kampung besar Indonesia adalah milik bersama, bukan milik orang per orang dan kelompok. Terima kasih. Serukan, masih sehat sehat. melihat melihat monitoring monitoring. Kenapa negara kita jadi Terima kasih. Terima kasih. gara kalian yang tidak pernah bersatu hanya satu pesan Bapak, galanglah persatuan dan kesatuan Indonesia Jadi sekali lagi Bapak berpesan, galanglah persatuan dan kesatuan di Indonesia Bpk Tugulika Sebangsa dan setanah air, pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2019 Bertepatan hari Minggu Wage, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia dimanapun saudara-saudara berada, dari Papua sampai Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dengan tegas saya sampaikan, inilah kartu tanda kepresidenan Bung Karno berada di tangan saya, diberikan oleh beliau untuk disampaikan kepada seluruh rakyat di Indonesia, tanpa ada kali ngaleng saya minta kepada kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, bergerak maju perdiri tegak, menegakkan kebenaran kehadiran untuk bangsa dan umat manusia di dunia. Saudara-saudara, jika saudara-saudara berkenan, marilah kita bersama-sama menyebabkati, melakukan soal sensus nasional, bongkar saja, maka bongkarlah di belitar, agar tidak ada dusta di antara kita sesama bangsa. Agar umat manusia di peradaban ini, Meridium ini Dapat membuktikan bahwa Allah Maha Besar Maha Kuasa, Maha Penyayang Khususan untuk bangsa, rakyat Indonesia Saudara-saudara di Jakarta para pemimpin dan elit politik Marilah kita bersatu padu Melakukan hal-hal penting Meluluskan sejarah demi bangsa dan negara Serta umat manusia agar tidak jadi perpecahan agar tidak cari pertumbuhan darah di negeri ini dan untuk kita selamatkan dengan tercapainya perdamaian apa di dunia. Terima kasih. Inilah itu kan nyari tanggung jawabnya si pengayun. Iya KTP lo Sah dan orsineir, identitas. Cuman abah berusaha, ya Allah bersabar dan Kesatuan nusantara merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. KTPnya masih hidup? Iya, bu ini lah saya berdiri di hadapan buat Tuhan semua terima kasih semoga menjadi tanda abadi sebagai rakyat Indonesia sebagai rakyat Nusantara sebagai rakyat kehadian yang Nusantara bideka tunggal ika merdeka merdeka merdeka merdeka merdeka merdeka wa amin ya rupa amin terima kasih Mantap. Mantap ya. bangsa dari, air, dari Papua sampai Aceh Dimanapun saudara-saudara berada Saya akan menyampaikan pesan singkat tegas, lukas hitam putih Tentang bangsa dan negara ini Untuk lurusnya Sejarah peradaban bangsa dan negara. Saudara-saudara yang berada di ujung timur, yang berada di umat barat dari Sabang sampai Merauke, dimanapun saudara-saudara pada hari ini saya pertegaskan sebuah maklumat yang telah ditandatangani oleh Pangkoba yang Mulia Bung di harapan kita yang hadir pada hari ini tanggal 10 November. 2019 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Sampaikan semua pesan ini kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk tetap berdiri menerapkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan pernah takut mengatakan yang benar, -benar yang salah adalah salah. Mari kita bersatu Mempersatukan gerak-gerak Demi masa depan Yang terhormat dan bermartabat Kita hidup berbangsa dan bernegara Saudara-saudara Tolong ucapkan baik-baik Dan saudara simpankan Semua kalimat ini Di dalam hati nurani dan pikiran saudara-saudara Maklumat Untuk seluruh rakyat Indonesia Pada hari ini 10 November 2019 bertempat di Bogor, Jawa Barat, Indonesia saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya, Insinyur Soekarno sebagai sang proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia sebagai wali ul sesuai dengan keputusan konferensi alim ulama si Indonesia pada tahun 1953 di panas Jawa Barat sebagai presiden sumber hidup sesuai dengan tahap MRS nomor 3 tahun 1963 dan sebagai orang yang dituduh terlibat PKI tanpa keputusan hukum pengadilan yang tetap, dan sebagai orang yang telah digudeta kekuasaannya oleh sekelompok orang yang berdasarkan hanya dasarnya dua lembar surat supermar tahun 1965 yang saya tidak pernah merasa menandatangani, dan terakhir sebagai orang yang telah dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan di Blitar Jawa Timur maka pada hari ini pada hari ini menyatakan agar sebaiknya makan yang ada di Blitar dapat dibongkar saja serta dilakukan forensik agar semuanya menjadi jelas dan terang benderang untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia maksud saya meminta hak hidup saya Hak politik saya, hak konstitusional saya sebagai warga negara dengan segala jabatan dan kehormatan yang melakukan pada diri saya ditegakkan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia dari Papua sampai ke Aceh. Bogor, 10 November 2019, Isyur Soekarno, merdeka, merdeka! Terima kasih. bertanya ini kami semua mohon untuk selamat datang tolong direkam yang baik kali ini adalah tujuan akhir daripada kita berjuang untuk bangsa negara saudara-saudara sebangsa sepanai dimanapun saudara berada dari Sabang sampai Merauke dari Papua sampai ke Aceh pada hari ini Tujuh puluh empat tahun proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, kita masih berada di dalam hentitan di dalam keadaan yang carut marut, keadaannya tidak stabil, baik dari sisi politik, hukum, ekonomi, moneter dan sebagainya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini saya pertegaskan kepada pemerintah. Kepada negara, kepada tokoh-tokoh politik, penguasa dan negeri ini. Ketika 74 tahun yang silam, Bung Karno memproklamirkan bangsa negeri ini. Saudara-saudara, siapa yang harus bertanggung jawab yang meneruskan perjuangan perjalanan kemerdekaan Indonesia? Pada hari ini saya pertegaskan, karena Paduka Yang Mulia Bung Karno masih hadir dalam keadaan sehat walafiat sampai saat detik ini di hadapan kita saudara-saudara. <tuk> saudara-saudara sebangsa setanah air, bangkitlah saudara-saudara menegakkan kebenaran keadilan untuk mencapai kesejahteraan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke tanpa diskriminasi. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya peringatkan kepada pemimpin negeri ini, kepada pemimpin-pemimpin dunia saat ini, hati-hati berkata, hati-hati melangkah, karena kita sedang dia domba oleh gerakan globalisme yang menghantui kehidupan bangsa umat manusia di dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya kepada Ibu Megawati, Ibu Rahmawati, Putra, Bung Guru Putra. Dan Sukmawati dan sebagainya Keluarga besar Bung Karno Saya minta dengan kesatria Datanglah kemarin Hadirlah kemarin Pada saat yang tepat untuk kita bersatu Menyatukan rap langkah Membangun bangsa negara Agar teka-teki dunia Polemik dunia yang berkepanjangan Dapat kita hari akhiri Agar bangsa Indonesia Mencapai keadilan kemakmuran Jadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, tanpa ujung-ujungnya, tanpa akal-akalnya, harus kita berjiwa besar, berjiwa kesatria, mengaku kelemahan kita masing-masing. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, lupakan perbedaan. Terima kasih.